Oke, okay, sahabat-sahabat semuanya, BSU subsidi upah dari Kemenaker itu sudah cair. Coba sahabat-sahabat cek di kemenaker.go.id. Oke, okay, di sini ada e bantuan subsidi upah. Coba sahabat-sahabat cek di link ini ya di websitenya, apakah sahabat-sahabat menerima -sahabat BSU atau tidak di bantuan subsidi upah itu bagi pekerja buruh dalam penanganan Covid-19 ya. Itu sebesar 1 juta rupiah atau Rp500.000 per bulan yang dibayar sekaligus, artinya rp juta Nah, teman-teman cek apa syaratnya ya, apakah sahabat-sahabat ataukah sudah memenuhi kriteria ini ya. Warga negara, kemudian aktif sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan sejak Eh, Juni 2021 eh, sampai Juni 2021, kemudian mempunyai gaji upah paling banyak sebesar 3,5 juta. Kemudian eh, bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya sahabat-sahabat ini yang daerahnya ditetapkan sebagai PPKM Level 4. Kemudian langkahnya jika sahabat-sahabat belum e, memiliki akun silakan daftar di akun. Silakan diisi lengkapi profilnya. Kemudian selahkan sahabat-sahabat masuk. Nah, jika sahabat-sahabat sudah diterima, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini ya. Seperti Hai Saiful, Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU 2021 ya tahap 1 ataukah tahap e, yang lain ya itu mohon bersabar menunggu informasi selanjutnya nah jika sahabat-sahabat telah menerima pemberitahuan seperti ini ya agar sahabat-sahabat segera mendatangi eh, bank eh, penyalur BSU ya Himbara seperti BNI, BRI dan seterusnya nah dalam hal ini saya akan mensimulasikan atau men share eh, penyalurnya adalah bank BNI nah, jadi sahabat-sahabat tinggal datang kan, ke kantor ataukah ke bank yang sudah ditetapkan sebagai bank penyalur. Nah, sahabat-sahabat dibawa KTP-nya, kemudian tunjukkan pemberitahuan ini ya, bahwasanya sahabat-sahabat adalah memenuhi kriteria, kemudian bawa NPWP-nya, kemudian BPJS Ketenagakerjaan Nah, jika sahabat-sahabat belum mempunyai rekening untuk disalurkan nanti akan dibuatkan langsung melalui bank ini. Dan jangan lupa juga bawa materai. Jika tidak bawa, ya di bank tersebut sudah menyediakan. Sahabat-sahabat, tinggal bayar di sana. Oke, semoga bermanfaat, sahabat-sahabat. Ya, semoga bermanfaat di tengah pandemi, tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Oh, iya Iya ngerep nih ngerep Oh iyalah ngerep Oh iya akhir bulan ini. Bulan, Iyi, ya. Akhir deh. Akhir Wajah buntu nih. Iya wajah buntu. Nih sangat berharapnya.